Oke okay, sebalik lagi bareng barenglah ada antremangana di game Counter Side dan di sini adalah Counter Side server global yang ini dua di sini ulang kembali menjadi newbie kembali. Sudu gacak, kan? mau oh, hat dulu ini kayaknya lebih mulus ya dibandingkan APK yang udah di siap ini udah steam, steam. oh ini oh ini nih nickname Oh, oh, langsung, langsung. disuruh nge yes. Langsung nge-gacha Tapi kalau Hoki bisa dapat dua oh. atau nggak salah Tapi... Kenapa nggak ada robot eh? What the hell? 오. 어, 맞대요. 아니, 불가능해. 제압이죠. 내장 차고병이 도착했습니다. 그, 고철 처리는 저희에게 맡겨주세요. 몹쓸 전차든 눈에 따신 장갑차든 전부 치워드리겠습니다. 어 비상 리롤이 있네. 리롤을 하네. 가윤. 출발. 탑이 블락컴는 안가봐. 미가윤하자. 또 아와라와라. 그대가 <놀람> 이곳의 지도자인가? 좋다 kecerosa jemai anahara dia lagi ini orang A few moments later. Nah, ini lumayan main. Dia lumayan ada Evelyn juga ada Reno lumayan comfort. Okay. Normal ini Oh, yang ada di sini ya eh? Oh lumayan nih oh, the graphics. Uh, tanggal berapa? Hari? 8 hari lagi lumayan ada gratis ya.. kuning eh biru eh.. ada lagi udah seratus kali itu untuk wow, dapat diantara mereka berdelapan ini, sedikit ya, mau oh, Eden, yumi ya yumi. sampai mana juga oh udah ini ini Roda Mika oh udah dia tuh yang halder udah lumayan cepet juga nih cepet tercepat juga oke okay, kembali Pakai ada tercampur Daske, dia, dia, dia dapat alat mantap sekali. Wadid Di... saya belum dapat. Ini, no, no, no, no, no. oh ini baru goyang-goyang Abil Oh ya teman dua, bilang kan lagi ada event ini jadi udah langsung sekalian masuk ke dalam mumpung ada event itu yang tiket gratis oke okay, biru lagi sampai bikini. Nah 레 needs may you need what oh. lah jadi konten mereka gitu. Nah, yang terakhir layuni di sebelah. Dapat debat ya. Bisa. Astagfirullah. Orang ini lagi si Bambang. Oh, dapat anu ya? itu Eh, bukan celik itu. ayo set, set, set. Eh, pemerikahan kelasan nah, gua kesini adalah karena bentar lagi katanya tuh ada kolaborasi dengan si ini si apa namanya uh, anu kolaborasi dengan Lab gitu wah oh, ini satu juga cantik juga ini juga ini juga Hmm, hmm. Gue kan. hmm. <laughs> yang jelas gua main di server SEA sudah tamat kenapa sudah tamat karena gua sudah mendapatkan dua-dua operator atau dua karakter yang gua suka yang pertama Yumina yang keduanya Seiyun itulah dia jadi sudah tamat berarti kalau sini mau namatkan lagi tinggal mendapatkan mereka berdua nah, jadi itu lagi thank you yang sudah nonton dari awal hingga selesai jika kalian suka jangan lupa diberi like dan kalau kalian pengen gua mainkan ini jangan lupa komen saja di bawah ya. oke okay, thank you sampai jumpa di live stream berikutnya live drift di video berikutnya thank you